serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah para Sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Yun akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan kabar menarik dari idola kita Lesti dan Vilar untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Kita mendapatkan kabar spesial dari Kak Rivi Evi, ini penting banget juga untuk keluarga Konoha, peringatan, kita simak ini info yang sangat penting untuk semuanya, mohon perhatiannya, apabila ada akun yang mengatasnamakan Lesti, mohon berhati-hati, kondisinya Lesti tidak ada kerjasama dengan akun tersebut, mohon lebih berhati-hati, terima kasih, ini langsung dari manajernya Bunda Lesti Kak Rivi bersahabat ya, jadi mohon perhatian untuk semuanya, terkhusus Lesla Lovers, apabila ada akun yang mengatasnamakan Lesti, mohon berhati-hati. Kondisinya Lesti tidak ada kerjasama dengan akun tersebut. Ini akunnya namanya evil.auksion, persahabat tuh. Jangan sampai tentunya kita tertipu, jadi harus berhati-hati. Ini peringatan dari manajer Bunda Lesti Kejora. Kita lihat juga prasebat ya, ke kabar selanjutnya Ini momen vitamin bahagia yang ditunggu banget oleh warga Konoha Bunda Lesti lagi main ayunan bareng dengan Abang El Aduh Masya Allah banget ya Idola kesenangan kita selalu saja Membuat kita bahagia hari ini Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti mereka dan kita semuanya Yang selalu mendoakan terbaik untuk idola kita Di postingan ini pun banyak tanggapan komentar yang positif ya kita lihat dari akun Rinaida mengatakan masya allah abang Fatih cute pakai kacamata seperti bunda gemas katanya tuh masya allah banget ya kacamatanya sama nih dengan bunda lesti kita lihat juga tanggapan lain dari akun Kamzer3 mengatakan MRB saset masya allah calon profesor ini mah amin masya allah banget ya doa baik nih kita aminkan mudah-mudahan doa baiknya dijabah ya dan dikabulkan dan kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Sinta Laser Saudi mengatakan Masya Allah ganteng banget bakal ngalahin papap udah gedenya wow bakal ngalahin papapnya ya ini sih memang luar biasa BBL selalu bikin kita semangat. Ganteng, gemes, dan sangat cute banget ya, Masya Allah Sehat selalu untuk idola kesayangan kita semuanya, amin Berikutnya, perselabat, ya kita lihat juga ada kabar dari Ayah Kejora hari ini Ternyata, Reddy sedang berulang tahun, perselabat ya Perhatikan diunggah Ayah Kejora dua jam yang lalu Mengunggah foto bareng Reddy Kita lihat juga ada sebuah kalimat ucapan Yang tentunya diucapkan oleh Ayah Kejora Selamat ulang tahun ganteng, Redi Mulyana. Sehat panjang umur, tambah pinter dan tambah soleh. Amin. Ini doa baik juga nih dari sang ayah untuk Redi ya. Mudah-mudahan doa baik dari ayah kejora diijabah dan dikabulkan. Redi menjadi anak yang soleh dan pintar. Amin. Kemudian juga persahabat disimak di unggian IGS-nya Sabudu Tingan Skelislar. Ini juga ada kabar yang sangat membanggakan ya mengenai single terbarunya Lesti sekali seumur hidup. Alhamdulillah, Masya Allah 11 hari udah 9 juta viewers dan masih trending atas. Kalian keren banget tuh warga Konoha. Pertahankan sampai Bunda Lesti ulang tahun semangat 10 juta. Yuk persahabat. Sampai Bunda Lesti ulang tahun Mudah-mudahan bisa tembus di angka 10 juta viewers Kita semangat, kita kompak Dan pastinya kita solid nih Untuk selalu mendukung karya-karya Terbaik dari idola kita Kemudian juga persahabat disimak Ada info mengenai Juxtop Music Award Hasil voting sementara Bunda Lesti masih berada di posisi ketiga nih Persahabat ya Dengan perolehan votingnya 5,6 juta yang belum vote vote juga sekarang persahabat ya langsung ke aplikasi Jux. Mudah-mudahan semakin banyak doa support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. Tentunya bangun juga mendoakan mendukung untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya juga bersahabat kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Divo TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di sore ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bamin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.